Mana nak? Dalam dia, ni eh, keadaan dia, tengok. Okey, ni lah keadaan dia, saya nak masuk untuk lagi. Okey, haa. Tak apa, saya update juga, saya update. Saya update, supaya sama-sama kita berdoa lah, berdoa. Di pantai dapat diteruskan, macam biasa. And ini benda yang, alam, benda yang alam. Benda alam yang tak semua nak, tak semua. Maksud so, saya, tak ada orang yang nak. Ha, ni lah, keadaan banjir dia. Tengok line tu, line kedai ni, nampak cermin ni Itulah keadaan banjir dia. Malam. Semua kalau apa lalu tu, memang tak nak cross lah. Haa, ni. The parking kita. Ni staf-staf, ya. setakat ni staf-staf sahaja. Dia, ada orang luar datang bantu tak, Syah? Tak ada eh. Setakat ni, kita tak ada terima mana-mana bantuan eh. Haa, mungkin diorang rasa di pantai ni, boleh pergi kari, insyaAllah punca dia la banyak dekat tapi mungkin nak ringankan beban tu tak salah kot. Ah. Ah tebal dia lumpur dia bukannya ni ha, ni jalan ni sampai parking ni kita nak kena handle, kena parking. Ni cerita parking saja. Ni bukan cerita dalam, kita ada office, kita ada kilang, kita ada kitchen, kita ada hostel belakang semua. Ni sampai zak. Kalau tak ada yang bantu, amballah kita buka jam 3 habis cakap. Kita tak dalah paksa orang bantu. Ah tapi Yalah, kan? Tak ada orang minta macam kan? Nampak? Haa, ni keadaannya Kan? Air masuk sampai ke surau Pak, Pintu surau pun sekaki eh Pintu surau sana pun sekaki eh Haa, kalau kalau boleh nampak tu Air masuk, padahal dah tinggi je ya? okay. okay. tu Okay? Haa, ni keadaannya Okay? tu Okay? Ni keadaan eh Ni saya ni keluar dulu sebab dalam gelap Electric pun kita letak on semua geria dia Ok, ni keadaan ni Ok, sebenarnya kita tak cukup kerja pun Dalam keadaan sekarang ni, kita memang buka manja sebaru je Kita buka manja sebaru je sebab masalah pekerja Kita cuma nak kembangkan pekerja, tengok eh Daripada longkang, bukannya berlipis uh, Itu kalau kita dengan perempuan-perempuan ni -perempuan yang berkumpul lumus Tak tahulah bila nak siap eh Lelaki pun ada, tapi tak ramai Boleh buat, kita buat je